Negeriku Karya Gai Haji Mustafa Bistri Mana ada negeri Sesubur negeriku Sawahnya tak hanya menumbuhkan Padi, tebu dan jagung Tapi juga pabrik Tempat Rekreasi dan gedung. Prabot-prabot orang kaya di dunia. Dan burung-burung indah piaraan mereka. Berasal dari hutanku. Ikan-ikan pilihan yang mereka santap. Bermula dari lautku. Emas dan perak perhiasan mereka digali dari tambangku. Air bersih yang mereka minum bersumber dari keringatku. Mana ada negeri sekaya negeriku majikan majikan bangsaku memiliki buruh-buruh mancanegara Berangkas-berangkas ternama di mana-mana menyimpan harta-hartaku negeriku menumbuhkan konglomerat dan mengikis habis kaum melarat Rata-rata pemimpin negeriku dan handai taulannya terkaya di dunia Mana ada negeri semakmur negeriku Penganggur-penganggur diberi perumahan, gaji dan pensiun setiap bulan Rakyat-rakyat kecil menyumbang negara tanpa imbalan Rampok-rampok diberi rekomendasi dengan kop sakti instansi Maling-maling diberi konsesi tikus dan kucing dengan asik berkolusi